Patrio Group, sebuah grup lawak yang berdiri pada tanggal 10 Oktober tahun 1994. Nama Patrio sendiri adalah singkatan dari tiga orang anggotanya, yaitu Parto, Akri dan Eko. Mereka mencapai popularitas pada program lawakan ngelaba, yang tayang di stasiun TPI. Acara ngelaba sendiri, masuk dalam daftar muri, sebagai program komedi televisi yang mampu bertahan selama 13 tahun.